digital yang ah keramik kok juga ada aku? orang ketemu teman-teman. Langsung to <Pale bears> <fois> Kalau ne le mintak nganggo sing-sing akennya ku nukok nengke Mbak sih ya. Si Tok mau kurang neng si Tok kayak bohong. Tapi engko kurang neng nerang kok sore ya engko awan tekong noh Mbak. Tukok nengke kayak karena si Tok Teku ngaro angane jugo gapah mampir hisan tuku ngono mana entar saya sudah wah saya bisa bola sih. Oh, yup menengganya. Proses pemasangan pendek dur, tambah dur sak bocor apa nih atau angin? Jaman ya mon Tambah mon tambah mon Iya ya lo pakai sambung pakai gunting mainan. kali diukur lagi pemasangan span